Wakil MPR RI Bambang Susatyo mengalami kecelakaan di kawasan Meikarta Cikarang Bekasi Jawa Barat, Sabtu 27 November 2021. Kecelakaan terjadi saat Bangsut mengikuti balapan atau rally mobil bersama pebalap rally nasional Seang Gilael. Mobil ya, tapi alhamdulillah saya dan... dan insiden terjadi saat Citron C3 R5 yang dikendarai keduanya mengalami kecelakaan dan berputar di udara hingga beberapa kali sebelum jatuh terhempas meski mobil yang ditumpanginya rusak parah namun Bambang yang juga ketua umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI ini bersyukur dirinya dan sean selamat Alhamdulillah saya dan so, Dilihat, tapi alhamdulillah, saya dan Sean.